selamat pagi ya langsung aja ya di sini gue mau bikin atau tepatnya ganti lampu speedometer yang tadinya kurang terang sekarang mau dibuat jadi lebih terang speedometer yang mau dibikin terang ini yaitu speedometer milik Toyota Great Corolla tahun 93. nah pada, speedo, pada speedometer ini sebelumnya udah pernah diganti lampunya pakai LED namun karena pemasangan yang kurang benar jadinya beberapa lampu ada yang mati nah, untuk itu sembari benerinnya nah, saya juga akan mendokumentasikannya untuk kalian yang ingin mencobanya sendiri untuk bahan siapin lampu LED strip warna putih sebanyak yang diperlukan yang ukurannya itu 12 volt. terus yang kedua kabel kecil usahakan dengan 2 warna yang berbeda jadi nanti waktu ngerangkainya kita bisa bedain mana yang plus dan minus, biar nggak tukar. Oke okay, next, buka cover speedometer itu ada dua buah baut yang terletak di dalam atas speedometer Nah setelah frame bisa dilepas, selanjutnya buka lagi empat baut Uh, yang di dalam dengan hati-hati, kerap hati-hati karena kalau bautnya sampai jatuh ke dalam dashboard speedometer ini bakalan sulit banget untuk ngambilnya lagi. Mungkin kalau kalian ada yang punya obeng, obeng yang ujungnya ada magnetnya itu akan sangat membantu buat melepaskan baut dari lubangnya biar nggak jatuh ke dalam dashboard speedometer. Habis itu, langkah ketiga. Cabut tiga buah soket kabel speedometer yang ada di bagian belakang. Nah, ini caranya: diraba bagian kabelnya untuk mencari kuncian soket yang kemudian ditekan ke bawah, ditarik ke belakang. Nah, bagian melepas kabel speedometer ini itu merupakan bagian yang sangat membutuhkan kesabaran dan tekad yang kuat untuk tidak mudah menyerah. sakabel dilepas, speedometer kita beri tarik keluar, melalui bagian atas kemudi. Oke. Okay. Oke, okay, step 4, langkah selanjutnya yaitu membuka cover mika speedometer dengan melepaskan dua buah baut terlebih dahulu yang ada di bagian atas. Terus selanjutnya membuka klip atau kuncian cover mika dan cover frame hitam secara bersamaan. Oke, langkah kelima, kita mulai dari membuka bagian RPM Di belakang bagian RPM ini ada 4 buah baut yang perlu ditanggalkan untuk memisahkan bagian mesin RPM dengan rumah-rumahannya itu Setelah terpisah, nanti akan terlihat layout dari rumah-rumahan tersebut yang nantinya kita bisa meletakkan lampu LED itu di dalamnya Langkah keenam, karena sebelumnya speedometer ini udah pernah saya ganti lampunya pakai LED jadi sekarang tinggal nambahin rangkaiannya aja agar terangnya bisa lebih merata nah, sebelum membuat rangkaian dan memotong kabel sebaiknya kita ukur dulu seberapa panjang kabel yang dibutuhkan untuk membuat satu rangkaian melingkar hampir melingkar di dalam rumah-rumahan speedometer tersebut ya, selanjutnya langkah ketujuh setelah rangkaian lampu LED selesai dibuat jangan lupa dites dulu Nah disini saya mengetes lampunya pakai adaptor 12 volt nah, Seperti ini adaptornya kira-kira Terus cek kembali sambungan solder Jangan sampai ada yang kendor Saya juga menambahkan lem tembak di tiap sambungan kabel Jika diperlukan Untuk memastikan sambungannya tidak ngondoy Atau kendor Selanjutnya, tinggal meletakkan lampu di bagian yang diinginkan dengan cara dilem menggunakan lem tembak agar lampu nanti tidak geser-geser karena guncangan oke, okay. langkah ke-8 atau tahap selanjutnya yaitu menyambungkan rangkaian lampu LED ke soket lampu speedometer yang asli nah caranya itu, kabel rangkaian tersebut e, kita kupas dulu kulitnya terus isi kabel atau tembaganya itu Ditempelin ke bagian papan PCB soket lampu yang warna emas ini. Terus, selanjutnya kabel yang ditempelin itu dijepit pakai soket lampu speedometer yang asli. Nah, untuk mempermudah pekerjaan, jangan ragu untuk meminta bala bantuan orang lain. Mau saudara, kek, tetangga, kakak, adik, anak, suami, istri, teman, istrinya, teman, bebas. Karena ini menggunakan arus DC, maka bagian plus minus nggak boleh ketuker, atau lampu tidak akan menyala. Nah, setelah lampu LED berhasil terpasang di bagian RPM, selanjutnya kita pakai cara yang sama untuk memasang lampu LED di bagian pengukur kecepatan, atau speedometer. Oh iya, untuk lampu indikator bensin dan suhu mesin, nggak ada yang perlu diganti. Kenapa? Karena ya, emang nggak ada lampunya. Jadi, indikator itu bisa tetap terang karena memanfaatkan pendaran sinar dari lampu speedometer ataupun RPM. Oke? Okay. Ya, lanjut. Setelah masalah rangkai-merangkai udah selesai dan tidak ada masalah, sekarang saatnya disusun kembali rangkaian speedometernya secara berurutan. Oh ya, sebelum benar-benar kita masang speedometernya, jangan lupa cek lagi nyala lampunya. Jadi, pas kabel speedometernya yang tiga macam itu dicolokin, coba nyalain dulu lampunya. Apakah nyala semua, nyala sebagian, kedip-kedip, atau malah nggak nyala sama sekali? Nah kalau udah oke, baru deh dipasang beneran, terus dikencengin baut-bautnya. Tapi kalau masih belum berhasil juga, jangan bersedih. Apalagi menyerah. Karena menyerah hanya untuk orang lemah. Semangat guys! yang udah nemenin nonton, terima kasih juga atas apresiasinya yang udah like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi, kapan-kapan.